Beruangnya pesek, terus kelincinya kayak, kayak mesum gitu gak sih mukanya? Jadi mending gue pilih kucing aja, unyu hihihi. <Garuh> Hai guys, balik lagi sama gue Vian sini dan kita hari ini bakalan mainin game bernama grounds Ya, gue udah berapa kali mainin game ini yang seperti yang kalian lihat ya, itu udah ada nama nekois dan udah ada XP nya Berarti ini bukan baru ya, bukan baru pertama kali gue mainin ini ya So, kenapa gue bikin video ini? By the way, ini video gak disponsorin siapa-siapa, jadi jangan berpikir kalau sandaya lagi promoting game ini No, it's not, tapi ya yang bikin gue tertarik dari game ini adalah dia mendukung virtual crossplay yang berarti kalian bisa main dari konsol-konsol lain dan gak harus PC ya. By the way ini gue main di PC, kalian bisa download juga buat iOS atau Android. Nanti linknya bakal gue taruh di bawah jadi jangan lupa untuk dicek. Oke okay, guys. Dan tandanya kalian udah tahu game belum bermain harusnya kalian udah tahu gimana cara mainnya. Di sini gue juga keynya udah gue ubahin sendiri. Oke oh, ya, kayak ini open key binding. Seharusnya bomb itu pakai J sama F dan hit itu pakai pakai F ya. Tapi di sini gue ganti jadi klik sama klik kanan karena lebih enak aja sih cuman ya di sini yang menurut gue lucu adalah di sini ternyata game ini lumayan rame loh, dia ada battle pass dan dia sampai ada battle pass ya untuk untuk game mobile kayak gini pun ada battle pass ya. gue salut sih sama developer ya dan di sini kita juga punya cosmetics lihatlah lah ini gue udah punya weapon gue legend <laughs> Hoki itu dapat ya kan defaultnya adalah baseball bat tapi gue di sini udah pake trident dan gue juga nggak tau kenapa gue bisa hockey dapat legend ya dan di sini karakter gue kucing lucu kan unyu banget liat kan sumpah nah sih kita bisa main dan di sini kita tinggal ready up ya caranya sih basically sama kayak battle royale oh ya yeah. by the way kalau sampai kalian nggak tahu ini orangnya ada ini orangnya ada 25 di satu map dan mainnya sih cepet sih jadi kita bakal ini bakal jadi video yang nggak terlalu panjang sih musinya ya <laughs> dan kalau sampai kalian bisa nginvite invite teman kalian atau ya misalkan punya teman yang mau diajak main kalian bisa invite friends di sini tinggal klik aja siapa id-nya friend request ini ada friend request gua siapa aja oke okay? Dan di sini ada juga Bomber Ground ID gue itu Nekois. Jadi kalau santai kalian yang pengen nge-add gua kalian bisa add aja Nekois ya. Nekois itu udah jadi nick, jadi ini kebiasaan gue sih sebenarnya meskipun gak selalu ya. Nah, di sini emang nya agak-agak lama karena mereka juga masih baru ya game-nya dan enggak terlalu ram dan enggak terlalu terkenal juga. Cuman player player base-nya ada kok Nggak nggak dead game. <laughs> kan banyak tuh game-game yang kelihatannya sepi dan emang sepi sih. Nah, kita tinggal naro bomnya guys. Ya seperti kalian main Bomberman aja sih. Cuma di sini Battle Royale ya guys. Jadi kita mesti hati-hati kalau sampai ketemu sama orang karena kadang-kadang orangnya tuh rese gitu kan. Dan di sini kita juga bisa mukul-mukul orang. Kalau sampai kita mukul orang tuh jadi kena stun gitu kan. Tuh, kita eliminate satu. Oke, okay, nice. Skill satu ya, lumayan. Gue udah pernah menang sekali di satu game ini. Oh ya, by the way bintang-bintang ini kalau sampai kalian nggak tahu fungsinya apa itu untuk level up tuh. Goc, gue jadi ada 4 kan bomnya. Gue sekarang bisa naro 5 bom sekaligus ya, dan bomnya juga makin gede kok sampai kita naro makin banyak ya. Ups, hampir gue mati. Wah ada satu orang yang mati di sini guys. Nah udah level 3 ya gue ya. Kalau udah level 3 kita bisa memukul orang sampai mati loh. Klik kanannya, klik kanannya tahan, pukul. Wah oh, langsung mati kan dia? <laughs> Curang banget ya sebenernya. Tapi ya namanya juga game casual jangan terlalu dianggap serius guys kalau sandai main gini nanti kalian stres sendiri ini game di bawah asik aja atau ada tuh ada yang bakalan kena nggak tuh dan bomku juga jadi gede banget, ya tinggal dipikirin aja bakal ada yang kena atau nggak tuh Uh, hampir gua kena bomku sendiri by the way di sini kalian bisa mati gara-gara bom kalian sendiri jadi hati-hati ya No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Pukul pukul pukul Pukul pukul pukul pukul ayo kita pukul Ayo kita pukul, Salah satu siapa yang bisa kita pukul? no, no, malah kena bom. Ya, gue niat mau pukul orangnya satu ini ternyata gue malah kena bom Ya, gak jadi menang deh. Tapi gak apa-apa guys. Ya, ini game lebih karafan sih. Gue di sini kill dua, gue hidup selama 90 puluh detik dan gamenya tuh nggak lama-lama gitu. By the way, ini bisa dimainin di HP ya. Jadi buat kalian yang pengen main dan kalian berpikir, ya game nya game PC? Oh, tenang dulu. This is crossplay, buat kalian yang main di Android maupun iOS bisa dimainin So, jangan lupa untuk download Sebenernya kalian bisa cek juga langsung di Play Store dan App Store Kalau seandainya kalian malas ngecek di deskripsi, tinggal cek aja ya Menurut gue ini game asik sih tau kenapa sebelum gue rekaman itu gue udah main ini berapa kali Dan, dan gue mainnya tuh happy aja gitu nggak, nggak ada beban sama sekali gitu Seru aja gitu loh Have fun gitu kan Bahkan kalau seandainya kalian lihat juga kill gue cuma 18, dead gue 24 Enggak masalah, menyenangkan. Oh, by the way kalau sandanya kalian pengen tahu skin apa aja nih jual di sini, kalian bisa cek shop dan di sini ada basic chest ya ya, ya ya macam kayak gini semua sih, ada emoji, ada weapon, ada emoji, emoji lagi. Ini topi, ini juga apa? baju-bajunya. Oh, by the way kalau seandainya kalian gak suka sama karakter kucing, kalian bisa ganti karakternya jadi entah beruang, entah kelinci, tapi tapi favorit gue tetap kucing karena beruangnya pesek, terus kelincinya kayak Kayak mesum gitu nggak sih mukanya? Jadi mending gue pilih kucing aja, unyu hehehe <tuh> Dah, kita masih menunggu searching for a game di server saya ya, guys Nah, sekarang gamenya udah found, tinggal starting game Apakah game kali ini kita bisa menang? Mari kita lihat, guys Apakah gue bisa menang? Let's go sebenarnya wallpaper lucu sih Gue pengen tahu jadi ini sebagai wallpaper gua lucu gitu Ngeliat kucingnya nangis gitu <tuh> Oke, okay, kita main barbar ya Kita coba main barbar Apakah kita bakalan menang? Ups hampir gua kena bom sendiri. Nah, di sini kita ada defense. Oh, by the way, bomnya juga bisa dipukul ya. Jadi kosan sandera kalian mau mukul bom tuh bisa gitu. Aduh, ini caranya nih main sepak bola kita Aduh Dah, mana bomnya? Untuk gua nggak kena bom gua sendiri. By the way, kalau sandera kalian ngeledakin bomnya musuh dan musuhnya juga kena bomnya kalian itu yang ya yang mati itu juga yang apa ya dianggap killnya punya kalian ya? Waduh, pintar banget ya timingnya. Bomnya dipukul Karago pas mau meledak. Ya itu sebenarnya cara yang bagus untuk matiin orang sih. Tapi kalau santai kalian udah level 3, pukulan kalian tuh bisa matiin orang. <laughs> Kayak tadi gue pertama-tama kan, makanya gue sampai kill dua. Cuma di sini nggak akan jadi battle royal dimana kalian turun mati turun mati karena kalian dari awal udah ada bomb ya. So itu lumayan fun sih. Oke kita last game ya untuk yang satu ini ya. Oh, disini buat kalian yang main PC, kalian bisa juga save my account Jadi kalau kalian yang pengen crossplay Atau misalnya crossplay itu maksudnya bukan cosplay ya Tapi maksudnya kalian pengen pindah dan misalnya dari PC ke HP kalian Ya kalian bisa lakukan itu dengan login ke pakai gigantic duck ID-nya Itu ya, enter email address, enter password, password password Gue belum lakuin ini, tapi nanti gue bakalan lakuin mungkin Oke, okay, let's go, last game Apakah gue bakal mati paling pertama atau mati paling terakhir Let's see ya nah, kita seperti di bagian paling tengah guys lumayan lumayan rame bisa nggak kita kunci dia supaya dia kena bomnya sendiri nggak bisa ya kayaknya oke di sini ada bom di sini kita juga pakai sepatu let's go coba kita kunci dia coba kita kunci dia bisa nggak nih ah bisa nih oke bisa nih nah dapat kan sip emang gue tuh gitu kalau untuk strategi The good strats nah tinggal minggir aja nih hati-hati nih gue nih tau, tau kena mau bomnya orang lain kan nah itu satu orang ada yang mati tuh nice Tinggal orang yang sini nih Orang yang di disini kayaknya dia bisa kita matiin nih salah satu nih Nah kan bener kan Let's go Nah sip Run run run run run run run Kena gak tuh dia Aduh gak kena ya Pukul pukul bomnya Jauhin Nah Sebenernya gue pengen ke kiri situ ada bintang Tapi gue ngerinya dikunci sama dia Nah kan kan kan kan kan kan, kan. Gue tahu pikirannya dia Mending jangan deh Mending jangan maksa deh kita enggak punya sepatu juga. Oke, kita dapat sepatu. Seperti kita bisa. Lah, dia jatuh sendiri dong di sana. Nah Dah, kita kunci dia di sini Dadah. Dua. Oke, kill 2. Arenanya di sini makin lama makin makin jatuh ya kalau sampe kalian tanya ngecil lagi mana. Lah, lah, lah, lah. Wah, gua dipukul. Wah, gua dipukul sama ini kelinci. Oke. Karena ini last game kita pengen lihat ya. Oh, dia pakai bom. Dia pakai bomnya udah gede semua ya. Ayo, tinggal lihat terakhir, apakah beruang pink ini yang bakal menang atau kelinci ini yang bakal menang. Kelincinya yang menang, guys! Ya, gamenya sebenarnya sesimpel itu, dan nggak ada, dan nggak ada pernak-pernik aneh-anehnya. Jadi, buat kalian yang berharap, kalau seandainya game ini bakalan seperti game-game, game-game, ya, game-game triple -game A pada umumnya, ya. Sorry to saya enggak Tapi untuk menghabiskan waktu kalian Atau lagi masih senggal Kalian di luar dan HP kalian kentang Ini cocok buat-buat kalian Buat Heaven aja sih lebih tepatnya ya Dan jangan lupa guys ajak teman-teman kalian juga Supaya lebih rame ini gak di sponsorin beneran, serius ini gak di sponsorin. Tapi gue suka aja main game ini. Ini, ini salah satu game yang bisa gue rekomendasiin buat gitu. Gue nggak tahu kenapa, gue main game ini pertama kali dan addicted-nya langsung muncul gitu. <tapi> so ya guys, kalau sudah kalian suka sama video kali ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Share sama teman-teman kalian, ajakin teman-teman kalian buat main bareng, mungkin kita bisa nyari konten-konten lucu. Mungkin gue bakalan ngajak temen gue untuk main buat bikin konten ya guys. So jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan kita bakal ketemu lagi di video berikutnya. Thanks for watching, happy gaming! And. 拜拜。